Dan berikut ini, kami akan jelaskan salah satu produknya, yakni MikoPen. MikoPen merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat membantu memelihara daya tahan tubuh. MikoPen terdiri dari ekstrak bahan utama, yakni. Tumbuhan sarang semut sebesar 2.500 mg Dikutip dari sehatq.com Tumbuhan sarang semut mengandung senyawa kimia flavonoid dan tanin Sarang semut berfungsi sebagai anti radang dan juga antioksidan Yang sangat bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh